dari PMK Banyumas oh, luar biasa tuh. tapi ini samsak ya makasih ya Pak ya ini kalau PMK banyak duit merupakan yang di Sumba <laughs> coba Pak Jangan kamu contohin dulu. Oh, mobil? mobil, Pak? Pak, Ini mau Ayo. Ya Wah, ini dipakai langsung ke stikompan. Ya, pukul, Oh, itu ada janturnya? Ya. Oh, iya. Itu juga ada sensornya? Ada. Ini oh, untuk ada. sensornya, jadi ketika dia dekat, dia akan ngangkat. Iya, bisa, bisa. Iya. Kau gini dulu, kau gitu. dulu. Daprak terus dia ya <laughs> Langsung oh, ya dia lewat belakang maksudnya. Oh <laughs> Oke okay. oh, yeah. as sí. Kooperasi dan WKM Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati Baik selanjutnya uh, Saya undang uh, Bapak Bupati Banyumas Bapak Insinyur Ahmad Busen Untuk bisa menempati Nah yang ini ya kita tunggu dulu Untuk bisa memberikan uh, Inspirasi Bagaimana bisa mengulangkan semangat kolaborasi? Bagaimana bisa untuk bisa menyampaikan visi ke depan? Apa yang harus kita lakukan untuk uh, generasi kedepannya? Kita undang Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, untuk bisa bertemu. Nah, baik, ini sudah komplit semuanya. Uh, kita menyebut untuk Bapak Ibu sekalian mungkin teman-teman juga sekalian. Mungkin saya mulai dulu untuk diskusi kita pagi ini. Karena kita di sini ingin memberikan semangat kolaborasi buat masyarakat yang ada di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah ini. Kita ingin mendengar dulu bagaimana sih sebenarnya apa itu heterospace Banyumas dan kenapa kok ada di Banyumas saat ini Sejarahnya akan bisa saya tanyakan kepada Ibu Rina. Saya persilahkan Ibu. Hai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil, Pak Gubernur. Yang e, Yang saya hormati Gubernur, Yang saya ter hormati Pak Gubernur, Yang saya hormati Pak Gubernur, Yang saya hormati Pak Bupati Yang Pak Gubernur, ada saya hormati dari Gubernur, Yang saya hormati Pak Gubernur, Yang saya Alhamdulillah bersyukur kita akhirnya bisa menunjukkan ini Pak Gub Ini tugas-tugas saya yang ketiga dari Pak Gub Saya nggak tahu mudah-mudahan ini sementara yang terakhir gitu Pak Tapi kemarin saya kok tiba-tiba mimpi itu begini Pak Mbak, ini memang ini tiba, -tiba saya tidak bisa Indonesia apa gitu kan Tapi sungguh Pak saya, waduh jangan-jangan saya selalu buat uruh Indonesia <guluh> berangkat tadi di Jawa Tengah tiga jam berat yang berat Tapi alhamdulillah sudah sampai dan yang e, ini memang dipersembahkan oleh kami, teman-teman Jawa Tengah, terutama Pak Duk, untuk teman-teman kreatif di Banyumas. Karena saya mendengar memang banyak e, aktivis ekonomi kreatif dan saya sudah sering di WA, sejak ini belum baru idenya Pak Duk saja. Itu sudah ada apa? Dari Jadi, kapan? 10 jam 3 menit. 14 jam 20 jam 3 jam 3 jam yang jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 nah ini juga saya terima kasih sekali pada forum PURN yang sekarang di sini ada uh, apa dari seluruh forum BPN kemudian ada dari forum BUMD kemudian ada dari Sampurna, kemudian ada dari Shopee kemudian juga ada yang terakhir ada BI ini pak ini ano pak mencuri time pak saya baru WA aja langsung ya pak saya bantu juga ini langsung langsung bilang -lang -lang -lang. terus uh, kemarin sempat pak kita hitung anggaran itu, ternyata uh, nggak hitung paket pak Pagernya itu luasnya bukan main, jadi yang membedakan di sini dengan yang lain pak, kalau di Semarang dan Solo, itu luasnya kurang dari 2.000 meter persegi pak. Di sini luasnya 20.000 meter persegi, jadi tiga berapa kali ini pak? Itu 10 kali tipa, 2.1 hektar. Nah apa, sehingga memang pagernya itu sudah belum itu. akhirnya kita telepon mau ngilek pak, alhamdulillah full ini chat pagernya itu full teman-teman uh, mau ngilek. Jadi intinya terima kasih dan kemudian aspal pak, ini aspalku ya jelek. nyari, telepon Wika sama Mas Kita itu nggak diangkat angkat. Pada kali Mas Kita ada masalah, jadi nggak diangkat apa. enggak. Jadi, kemudian akhirnya Pak Henun, Pak saya tadi Pak Mas Henun dia cari pokoknya narap kipen atau iram deh. Alhamdulillah uh, apa, dibantu meskipun sedikit-sedikit uh, uh, ini, ini semuanya hampir bantuan Mus sholat sebenarnya juga uh, dibantu dari Pak Sidas dan uh, sebagainya Jadi, <tuh> dan ruang yang kita gunakan ini memang full dari semen Indonesia Grisik Semen Indonesia Grisik Pak, namanya SDG lah ya uh, Ini full ini adalah SDG, jadi ada ruang-ruang yang lain Nah, yang membedakan lagi Pak, kesini sini galiri UKM-nya besar untuk Banyumas saya yang mengelola asosiasi usaha mikro uh, yang ada di Banyumas karena Banyumas itu asmik masnya itu kuat pak, sudah sadar kesamatan kemudian kita juga ada ruang mas Pak, itu yang uh, support bayi bang Jateng itu full itu nanti juga dielola asmik mas, mereka sudah biasa mengelola bisnis itu kebetulan Desember ini, uh, ruang bisnis mereka habis jadi kita di sini pak, alhamdulillah. kemudian sesuai janji Pak dibaguh di ruang sebelah ada yang untuk forum anak, untuk kantor yang dan untuk desa cerita. Jadi jadinya Pak Agung sudah semua. Dan yang jelas Pak Area semua ini memang sudah kami siapkan, termasuk juga venue untuk pernikahan. Kami sudah bekerja sama dengan event organizer Pak Jadi nanti mau dijual yang di luar maupun di uh, apa di, di belakang. Nah PR saya Pak, ini mimpi saya tahun depan tuh siapa tahu bapak nanti bisa menang, siapa yang mau monetarisasi yang berpantang itu nanti jadi, jadi taman yang bagus nanti bisa menjual lagi menjual lagi Di depan nanti akan dibantu oleh beli untuk uh, apa namanya uh, tidak tidak permanen jadi ini memang alhamdulillah uh, semua ada support dari bapak ibu semua terima kasih sekali mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala yang akan membalas dan mengenai di ruangan ini pak saya juga akan langsung lagi janji ke pak Roni bahwa paling tidak sebulan sekali itu akan ada kegiatan di terus bisik, dipikir, pak Roni jadi langsung saya tadi karena kalau, kalau ingin memfasilitasi teman-temanku dari Banyumas ruang ini bisa digunakan sebaik-baiknya uh, saya lebih mas itu uh, yang mengbedakan uh, kita dengan uh, yang lain gitu. yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Mbak Kanjar Pranowo uh, yang telah memilih Banyumas dalam hal ini adalah bekas rumah dimas Residen yang dahulu menjadi tempat heterospace ini. Yang pasti bahwa ini adalah langkah strategis ya. Ini sangat cerdas ya, jenius kalau menurut saya. Karena ibaratnya memukul satu gong tapi yang berbunyi 1000 gong ya. Jadi ini pembahasanan nanti. Karena sekarang aja uh, itu banyak anak muda ya yang menanyakan kepada saya di IG tentang keberadaan heterospace ini nanti siapa saja yang bisa menggunakannya jadi ini adalah langkah strategis saya mengucapkan terima kasih dan uh, saya komitmen ya uh, bahwa uh, ini harus berhasil, ya, ini harus sukses harus lebih sukses daripada yang ada di Semarang maupun yang ada di Solo karena apa? karena luasnya pun 10 kali lipat ya daripada luas yang ada di Semarang maupun Solo, kalau di sini gagal itu artinya beler gitu loh ya artinya itu ya uh, anulah uh, stupid kalau menurut saya jadi harus berhasil nih, ya harus berhasil jadi saya minta koordinasi terus saja ya dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. kalau perlu langsung ke saya ya langsung ke saya dan itu nanti Pak Roni ya mengadakan kegiatan minimal itu uh, satu bulan satu kali, nanti saya akan minta ke tempat lain, ya. Satu bulan satu kali juga. Jadi nanti ada empat yang saya minta, artinya satu ya. minggu satu kali, itu. Jadi nanti selalu ramai di sini. Selain itu juga ini menjadi alternatif kalau bapak ibu lihat di Alun-Alun, ya. Setiap malam minggu, ya, setiap malam liburan ataupun suasana terang, ya, tidak hujan itu penuh bukan main, lah. Penuh bukan main itu, itu bludak ya, macet sekali dan itu wah, luar biasa ya. Oleh sebab itu dulu pernah saya sampaikan kepada Pak Gubernur ya khusus itu desain di depan ini yang waktu itu adalah untuk desain patung Bung Karno, patung Bung Karno besar karena di sini dulu adalah pernah untuk menginapnya Bung Karno ya. Mungkin eh, tidak harus Bung Karnonya dulu karena itu mahal banget ya sampai 5 miliar, itu depan aja Pak itu depan itu kalau bisa eh, yang tadi Bu Emma sampaikan itu dibuka pagarnya kemudian dibikin kayak apa eh, apa step-step itu tangga-tangga kecil masyarakat bisa duduk-duduk situ melihat luas eh, ini mungkin ada seperti paving aja ada pagar kecil dari pagar keliling itu dari eh, tanaman hidup seperti di alun-alun sehingga nanti tidak masyarakat tidak harus masuk ke dalam ya tapi duduk-duduk di situ kemudian bisa melihat di sini melihat pemandangan di dalam sini melihat lihat jalan ya sambil duduk nongkrong ya mungkin di sana ada kaki lima yang terseleksi dengan baik kami itu di alun-alun kita ada 120 muruk, kaki lima yang kita sudah terseleksi dan kita berikan gerobak kepada mereka dan hanya mereka yang bisa jualan dan uh, makanannya kita tentukan jadi jadi tidak senaknya sendiri, dan itu ramai sekali dia luna luna itu aja, jadi kami siap insya Allah, ya eh, bismillah untuk mensukseskan programnya Pak Hanja Pranowo baik, terima kasih, terima, kasih, terima kasih Pak terima kasih luar biasa tadi sudah disampaikan kemarin, kalau ada ketahuan di Bayu Mas, gitu, teman-teman hetero space bisa langsung menghubungi beliau, begitu ya Pak ya, ya. selanjutnya uh, saya akan ke kawan baik kami uh, Mas Pangeran Iracia ini uh, yang masih muda, masih muda ya Mas ya, masih muda, masih muda, <laughs> belum putih ramu. belum putih apa <laughs> berarti belum pikirin ya Mas ya. <laughs> <laughs> baik, uh, Mas Pangeran. ini kan bisnis ekonomi itu seperti apa sih? Ya, baik, terima kasih Mas, halte Pak Gubernur Mas, Pak Bupati Bu Emma. Anak muda dan ekonomi kreatif, ekonomi digital juga. Itu kan dua hal yang selalu berjalan beriringan ketika kita ngomong soal ekonomi kreatif. Pasti pikiran kita tuh anak muda, nggak pernah yang lebih senior seperti itu. Nah, kalau kita lihat, semangatnya kan memang semangat kerjasama kolaborasi, nggak ada orang bisa jadi Superman jalan sendiri. Superman. Nah, ini saya rasa sangat tergambar sekali dengan apa yang ingin dicapai dan dilakukan oleh heterospace Dari mulai pertama kali kami hadir waktu buka di Semarang, ya itu akhir 2019 awal 2020, 2020 awal gitu ya, lalu di Solo juga dan sekarang di Purwokerto, tiga kali itu berarti ya? iya betul okay. dan di setiap eventnya kami juga uh, berusaha untuk membuat apa nih kira-kira yang bisa menggalakkan, menggiatkan anak-anak muda juga di Jawa Tengah gitu oh, waktu itu kita pernah bikin bootcamp media digital, uh, kita lakukan di Semarang, lalu kami itu orang bola pak suka bola jadi waktu itu di Solo kita kumpulin fans-fans sepak bola dari Jawa Tengah itu seluruhnya ya. Tentop Bentuk... sampai luar Jawa dapat. Ya, tapi jagoin siapa untuk Piala Dunia? Uh, uh. <laughs> udah pulang apa Inggris? Udah pulang ya. Nah, sebetulnya. Kalau Bapak yang mana, Pak? Bisa Bapak yang mana? udah pulang. <laughs> nah, jadi I Emang juga semangat, semangat nih kira-kira apa nih yang bisa yang bisa kita lakukan lagi di Purwokerto karena kita tadi kita tadi bilang nggak ada satu entitas yang mungkin bisa menggarap semuanya terjadi boros. Halo untuk Mas Pangeran Ya tadi sudah disampaikan uh, mengenai. Uh, semangat kolaborasinya kemudian tadi juga peran anak muda itu uh, secara demografis pun juga anak muda uh, mayoritas di Indonesia jadi artinya peran anak muda paling tidak bisa memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan dari bangsa itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ke Bapak Gubernur Gajar Pranowo, Nah, ini kan uh, heterospace sudah ada di tiga tempat ya, Pak ya. Berarti kita sudah hatrik duluan ya, Pak ini ya Bapak. ceritanya ya. <laughs> nah, uh, ini kan salah satu bentuk uh, peran, kemudian perhatian Bapak uh, untuk anak muda dan industri kreatif nah, kemarin waktu postingan Bapak di Instagram itu Pak ada yang komen, Pak jadi komennya adalah uh, wah, perannya cukup luar biasa Bapak untuk anak-anak kreatif di uh, di Jawa Tengah nah, kira-kira kalau misalnya saya datang ke Hydrospace, saya bisa punya usaha enggak Pak? atau mungkin punya jodoh, maksudnya gimana ya Pak? ya? <guluh> jadi Mas Kalen, teman-teman semuanya, Bapak Ibu saya so, mau Sampaikan terima kasih dulu untuk bantuannya. Jadi lemas Pangeran tadi bicara kolaborasi, sebenarnya ini bagian dari kolaborasi. Gak ada cat dicat semuanya, ya udah putih sampai sisa catnya saya pakai untuk ngecat kemarin. Terima <laughs> makasih, karena banyak orang Banyumas, bukan hanya Purwokerto, sebenarnya Banyumas raya. Jadi umpama nanti dari sekitar Banyumas mau hadir ke sini apakah itu dari Purbalingga, dari Cilacap, katakan mau ke sini untuk kita persilahkan. Ini awal yang, waktu itu kita punya pikiran gimana ya Bu Hema ya ini banyak anak muda yang cukup kreatif tapi tidak punya ruang. Maka kalau dialog sebentar tadi di belakang melihat satu produk terus kita review produk itu, mereka punya problem Pak kok barang saya nggak laku laku kira-kira ya orang akan melihat barangmu mungkin jelek jelek apa? jelek desain, jelek kualitas cara menjualnya nggak bagus harganya kemahalan siapa yang bisa tahu? maka ruang ini sebenarnya kita pakai jadi meeting point betul-betul untuk kolaborasi, co begitu sehingga mereka akan bisa sharing uh, pengalaman satu orang mengatakan dia nggak bisa laku teman lain mengatakan Mungkin akan bisa memberikan satu pertanyaan berikutnya, kamu jualnya di mana? Maka yang ini akan share ilmu marketingnya. Terus kemudian saya jualnya di medsos, katakan medsosmu apa? Followersmu berapa? Maka perlu gimmick-gimmick pemasaran yang kemudian mereka bisa tahu. Atau barangkali tadi satu aja produknya sebenarnya bagus, Pak, tapi ketika kita tampilkan ke katakan marketplace, kok nggak menarik ya? kalau kita bicara di dunia digital itu, pokoknya kan melihat pertama harus menggoda selanjutnya membeli kan kamera jirin jadi kalau pertama menggoda, maka betul-betul harus eye catching, maka cara memotretnya juga harus bagus maka tadi yang di belakang kan review tapi saya nggak punya kamera bagus, kami motretnya hanya pakai handphone maka saya usulkan tadi kursus Motret pakai handphone, tidak pakai SLR ya. Dengan handphone itu saja sebenarnya fasilitasnya udah banyak banget. Tapi kan kita tidak pernah tahu seberapa banyak fasilitas yang ada. Jadi, Jadi proses kreatif inilah yang menurut saya ada. Jadi ini yang bisa mewakili anak muda siapa? Ya? Ini anak tua. Oh kamu. Oke eh, bro, ini tadi ada pelajar, ada ada ada, kalau cuma ada ada saja dia. masuk aja dia. <laughs> Omikatanya ini, iya, aku mas, suruh mas. Oh ada pelajar juga. Oke, okay. oke okay, bro. Oke, okay. uh, saya sangat mengapresiasi kerja dengan adanya Gak ada saya butuh diapresiasi. Kamu pelajar mahasiswa. Oke, okay. okay. uh, saya mau presentir, jadi mahasiswa di teknologi kan mau di dalam Purwokerto, Saya ikut lihat toko uh, yang di Semarang bareng Mas Pameran juga oh bareng Mas Pameran itu idola jadi kamu apa? kamu sekolah? kamu mau bisnis? atau kamu orang kreatif? atau kamu orang bingung yang mana? oke okay. uh, saya sendiri uh, bergerak di bidang komunitas yang basisnya startup-up tapi saya punya startup start oh startup start apa usahanya? usahanya uh, di dunia yakni uh, teknologi digital, teknologi digital. Oke. Okay. Ini ada tempat seperti ini. Apa okay. yang bisa memanfaatkan? Oke, yang bisa saya manfaatkan adalah mengumpulkan terutama uh, mahasiswa untuk bisa berkolaborasi untuk mengakselerasi kira-kira uh, kita punya ide apa nih di apa dunia startup bisnis nya seperti apa dengan cara membuat bisnis model modelnya, lalu kita buat bisnis plan nya, lalu kita action untuk kolaborasi nasional. oh tangan. Terima kasih. Terima kasih. Mas Umwa yang sudah tes, saya ingin dengerin itu. Ini nanti mau buzzer nggak ya? Kalau Pak Usen sudah punya semangat begitu, bagaimana? Ini boleh bung siapa namanya? Bung Isol. Bung kapan? Boleh Bro? Oh, oh anak-anak dulu. Tak ada yang bakal eko dia anak <tawa> enfin. ya, di mana nasib Anda ya. pertama. Asal juga. Iya, iya. Itu yang di depan dari saya tanya, kamu paling kecil ya? Bukan, Pak, saya ambil gitu. Jadi sebenarnya memang ada yang menarik. Eh, kira-kira teman-teman mahasiswa mau bisa kamu kumpulin di sini kapan? Ah, seberapa. Hah, Ya, ciri-ciri pemuda rancang ah, tol, hal sesuatu, ikut deh mas bisa, oke okay, ya, mas kita tes, jauh-jauh ya, jauh-jauh ya. Semarang ya mas, langsung di sini kita tes, kalau tadi kita kumpulkan anak-anak muda mahasiswa sesuatu katakan, kumpul di sini untuk kemudian berbagi nah. ide, kepingin saya nanti ada ruang untuk paruh ide, paruh ide, jadi seluruh gagasan ditumpahkan. Terus kemudian ditulis banyak-banyak, sehingga nanti suatu ketika, ketika kemudian kita ingin atau mendapatkan persoalan, ada rujukannya itu pernah diskusi kami. Jadi bukan yang menguap, tapi ditulis semuanya. Itu mas Karin. Baik, baik, terima kasih. Terutama dulu. kasih. Uh, saya persilakan ada satu pertanyaan. Oh silakan Oh iya, silakan Mas Mas akan coba kami. Oh iya, Mas akan coba kasih kata-kata bicara? angkat tangan untuk menjadikan bicara wak luar biasa. silakan mas. semuanya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Habibi, siswa SMA negeri satu Purwokerto. Polisi pak. wak, Jadi ibaratnya kalau bisa hadir di sini pak. Dan kemudian alasannya Pak Korum ini kan cagar budaya pak. Dan kemudian cagar budaya dialihkan dan bagaimana pemerintah lawan 3 M. Um, mengunjungi, lindungi, dan menceritakan cerita budaya dengan ekonomi kreatif UMKM tentunya lantas berusaha kata positif di mana ada uh, ancaman resesi 2023 dan saya pernah membaca bahwasanya resesi itu bisa diatasi oleh UMKM usaha usaha kecil apakah uh, korelasinya UMKM dengan resesi yang apakah uh, dengan resesi 2023 akan bisa diatasi dengan UMKM yang seperti apa Pak? Terima kasih Pak kira-kira kamu bisa apa? Siapa kalau disimak? Nah, mungkin dari kami generasi muda bisa belajar dari para senior yang sudah terjun ke industri Kita memanfaatkan okay. sosial yang ada. Oke, okay, satu aja. Kalau banyak sampah, kamu kira-kira bisa pak? Uh, siap mau diisi mungkin dari saya sendiri ketika saya melihat ada sampah, saya akan mengambil dan bisa memasukkan ke dalam tempatnya sebenarnya pak dan itu benar-benar sebuah contoh, bisa, saya bisa melanggari teman-teman saya pak itu bukan sebuah pernyata bahwasanya saya sendiri yang bisa mempengaruhi teman lain oke, kalau ada temanku ngecoret-coret di dinding-dinding, kamu bisa pak? siap mau diisi jawab pak, saya ya. tadi menjelaskan bahwasanya ada graffiti pak, di belakang ada orang gambar-gambar ngecoret-coret dan orang-orang kreatif pak, yang kita lakukan adalah bukan melarang kita tidak membatasi ruang kereta anak muda yang kita lakukan adalah dengan cara memberikan tempat pada anak muda tersebut sebagai contohnya saja karena di sini kita akan melihat dengan kereta anak muda yang sudah dilakukan oleh perempuan perempuan wanita dan orang tua Mas itu ini merupakan sebuah pernyataan pemerintah hadir dan melaksanakan program kereta anak muda Wow luar biasa Pak. Uh, pak, pak saya mau saya memang uh, memiliki uh, hobi itu itu tombal dibalik pak. berarti masuk itu disuruh siapa? Uh, sini saya sendiri pak. loh, saya jadi saya ini saat menang. di paling disuruh pak Usen. <tuh> bawa. anies warnamu itu anu. agak <tuh>. membuat kita itu seolah-olah berubah-ubah. pemerintah sudah hadir itu aja biasa terpoverenta ngapung, keren itu kan, tapi keren dia, hasil heboh. Maka kamu sekarang punya tempat di sini. lu yang ya? coret-coret itu sudah di sini. Nanti tak buatin, ya. tak kasih papan, kamu coret di ya. tiap balik. Tapi harus bagus. Kalau nanti kita kasih. Betul. Kita kasih gede untuk coret-coret, tapi mesti bagus maupun yang melukis, graffiti gitu kan ya, daripada nyorot-nyorot lain, lain nyorot di sini ya. nanti kamu ajak teman-teman. jadi ruang ini cagar budaya yang lama tidak dipakai, maka, maka coba kita optimalkan sehingga anak-anak semuanya bisa menggunakan di sini, termasuk anak-anak yang sudah besar artinya orang tua boleh okay. di sini. itu daripada kemudian isinya hantu nah, sekarang kamu Datang ke sini bahwa teman-teman Bu tadi ada mahasiswa juga kolaborasi, maka kalau tadi bisa buat event ya Mas ya. Beliau kan jadi YouTuber. Oh, ii. Jadi ii. YouTuber sama Mas Soho, kolaborasinya. Andi ya, nanti Mas Andi Noya. Uh, nanti tempat untuk podcast di sini ya mungkin anak-anak kreatif mau buat film, mau buat cerita, mau buat poster, mau buat apapun lah, atau mau putar juga boleh ada kabinet, oh ada alasan Oke, ya. baik, terima kasih, Bapak Nah, ini kan kita sudah dapatkan bahwa heterospepsi ini sebenarnya tidak hanya tempat saja, atau tidak hanya sebagai tempat olahraga, tapi membuat kegiatan di sini. Ada keluhan apa kita bisa diskusikan di sini? Begitu ya, Pak ya. Nah, selanjutnya ini terakhir, Pak, uh, karena kita uh, sudah membuka tiga tempat, kemudian ada. Program kita sudah nasional juga, Pak, untuk hetero for startup yang saat ini akan jalan di bulan Januari. Kira-kira ada pesan apa Pak untuk bisa teman-teman mengoptimalkan hetero space bagi Mas atau tiga tempat ini dan mengoptimalkan program hetero for startup tersebut? Sebenarnya cuma saya biasa satu kata manfaatkan. Jadi ketika kemudian banyak yang marah, banyak yang bingung, banyak yang bersulung. Nah, nah, yang ya, mengelola gitu, mengeluh. maka sebenarnya peran kita adalah memfasilitasi. Tapi mungkin gaya saya, gaya Pak Husen, gaya Bu Emma mungkin tidak terlalu pas. Pak kita cari anak-anak kreatif, gayanya mas khalid ya, anak saya namanya Pranowo juga. Jadi kita cari anak muda yang kira-kira frekuensinya sama. Maka heteroful startup itu seperti pertanyaan Bibi tadi bahwa kira-kira kalau ada krisis kita bisa mengatasi krisis nggak dengan UKM? Jawabannya bisa banget. Kalau kita percaya diri, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, ngurusi perut sendiri, ngurusi baju sendiri, ngurusi transport sendiri, ngurusi energi sendiri, ngurusi pangan sendiri. Krisisnya di mana? Kita nggak krisis ingat ya pidatonya presiden kemarin di brussel itu, itu keren banget itu dia sampaikan hubungan antar negara sekarang harus sama, tidak boleh saling memaksakan wah keren presidennya Dewi ini nantang, perewe jajal, apa ratok banget ya gue lah jajal sih, kayak gue lah, nah jadi bagaimana kemudian manfaat ke depan sampai introvol startupnya bisa nasional, harapan kita inilah ruang yang silahkan digunakan, silahkan dimanfaatkan. mimpi saya dulu sebenarnya per ekskarisi denan sebenarnya satu, tapi ini tiga, ini yang pantura barat yang belum ya, mungkin kita akan siapkan lagi, <laughs> nanti kita buat lagi, mudah-mudahan akan lebih banyak orang. Kalau banyak orang berkumpul apa dari seluas ini ya Pak Hussein ya, orang akan bisa datang. Tapi kita tunggu nanti pengelola yang di sini akan kita minta pertanggungjawabannya. Baik pak. Dunia Siap. akhirat. Siap. Ya, jadi mama buat programnya nanti tadi per minggu event apa, terus kemudian logbooknya dicatat perkembangannya seperti apa dievaluasi sehingga apalagi yang harus saya kasih di sini. Ya. Dan kalau saya ngasih 10, bukan nanti hasilnya bertelurnya cuma 8 Saya ngasih 10 bertelurnya 1000 nanti kalau saya kasih 20, berterurunya 2000 dan seterusnya, sehingga uh, akan muncul orang-orang kreatif dan sesuatu yang genuine dari Purwokerto. Baik, terima kasih, Tepuk tangan dulu Pak <tuk> Bapak. <tangan> nah, ini kita akan ada uh, tur untuk hetero space banyumas, untuk itu, itu saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Wema kemudian Bapak Ahmad, dengan keempatan masyarakat yang kita ingin untuk uh, para sponsor bisa maju ke depan dan ikut foto bersama. Oke, turun Sudah siap? Oke, Persia, Metro Space, Bad, iya, Oh, jadi. oh, ya. oh ini jadi, ya, keluar, keluar. Pak, Agi Pak, Aji ya. ya, Yang ini, ini apa ini? Ada ya Ada ya. ya? Spot, Pak Mau oh, lomba ya, ya, ya. Kamu main juga? Keren temukan ya, ke ya. Yeah, yeah, ya. <laughs> <laughs> Tidak Oh udah terima rapor? Iya. Kapan? Hari ini. Udah diterima. Lagi ke PW. Ya. Ya belajar yang rajin ya. Iya. Eh sekolahnya bayar Enggak Enggak Halo paling ada bungutan. Ah? Tapi bayar. Sekolahnya di mana? gasuasta ya bayar, kalau negeri bebas, sekolah di mana yang pernah buka? SMA sekolahnya bayar ya Bayar, bayar, bayar, bayar, ya serapapa, apa ya Itu ya. Halo pak Apa itu? Kita ngobrol. ngobrol apa? Ngobrol apa? Si cara Oh, perbedaan itu ya? kolar di mana <tuk> Hah? Oh, sering bolos ya <tuk> Ya ya <tuk> Hh Putren <tuk> Ya ya Jadi lapangan Oh Ya ya ya. kamera Pak. mana Pertama, Pertama, dan dan ya. Pembangunan kantor menggugumnya adalah memaksimalkan dan memanfaatkan, ya. Pak, kita kantor pak, dikasih kantor kosong terus, eh, percuma. <gulang> nah, ya. nah, sekarang kamu tak kasih. PR. Gerakan Jokowi Gugum harus sukses. Terus kemudian bantu penurunan standar. Karena ya, kamu sudah ketemu temannya, ketemu anaknya, ya, yang sukses punya adik ya atau tanya orang tuanya Dan kurang diisi dan sebagainya Memgerakkan ya. Atau kadangkali mendapatkan kekerasan Macam-macam ya Nah kamu bergerak Bergerak Tapi mesti diam-diam ya. Kenapa? Tidak boleh ramai Karena jangan sampai itu diekspos Tapi dicatat Begitakan masalah Kamu bisa dilunyi dan dilaporkan Bisa ditangkap temkap mereka diperlukan jadi ya, ya. ya, ya. juga, juga di sempurna yang Jadi ya. ini ada ya. tiga ruangan Nanti ini, nah. Nah, Mari mau masuk ya. nah. ke oh, oh, oh, ya. juga ya, okay. kita ini lebih susah daripada yang lain lebih banyak gangguannya di sini Lewat, masih Pak. Hmm. Nanti yang mau teman-teman cariin Pak Buat aja coba, bagaimana, Pak? Rasanya apa? Awas Pak mau sambil dicobain Pak. Sus kering, sus coklat. Sus kering. Oh. Sus. Oke, kering ya. Jesus Jesus kering, ya. Sus Diana. Oke. Okay. Gimana okay. cara ngepacya? Di posisi kalau harus terjaga biar jangan sampai tumpah ya. ya. ini model yang model tidur loh oke okay. ada yang biasa, model berdiri oh, yang oh, biasa berdiri oh. itu cocoknya untuk terjaga, yeah, kayak konece yeah, ini Ya iya, iya karena ini motor kering dan masih yeah. aman kita tinggal mengisikan di sini di jamur ya Ke panas ya itu panasnya, panasnya juga disesuaikan di sekitar 162 menit iya, yeah. iya sebenarnya mencari sendiri sih pak settingnya, tergantung ketebalan pasti ketebalan karena ini sama ya. kalau yang modelnya plastika itu derajatnya harus turun naik jadi dia meleleh pak ini otomatis? semi otomatis semi oke, lagi ini ada alat koto macam macam itu. ya pak ya pak? ya boleh nih pak ini sebenarnya ada tutupnya pak cuman kalau ditutup ini kita agak susah melihat jalur treknya pak orang kita udah biasa lagi di rumah Kalau yang di rumah, coba. Bapak bisa percaya ada topnya enggak? Ada sih, Pak sebenarnya, cuma dia sekali ini. Gitu <laughs> ya? Heh. Yuki. Mereka Oh, cuma <laughs> Okay, ya, kata teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak merusak bangunan. Akarnya. Nah. Wah, ini tanahnya bagus banget ini. Jual. Yeah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. subur makmur. <tries> ya, kesalahan foto adalah menghitung. Benar, <tripe> Ada tiga lapangan Dribble Saleh. ada Panas lah. Ada Ayo, Bu. Kurdawa, oh, foto-fotonya? Sal nanti, Pak, silakan, pak. yuk? Oke, yuk. Maroko, kayak, kalau kayak pernyemar 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mama itu siapa? kalian Ayo, Ayo, maaf. Maaf. Awas, kena. Awas kena. Awas kena. Teman-teman mundur ya. Terima kasih, Pak Guru. kesempatan ya udah di aja oke oh <laughs> ya okay, yeah. terus berlukis terus ya hebat ya itu lagi pakai lagi hebat ya ini bagus ini ya yeah. Eh, magnetnya bukan beliau, magnetnya saya, tadi <laughs> Habis ini baru bapak, eh sering, baru jadi magnet Mau ngomong Pak Gajar, silahkan Bapak Diajari apa? Dia apa? Lagi ajarin? Kan diajari apanya? Lagi diajari apa? Ha? Ah? Evolusi mental, katanya Ini bapak. yang level berapa? Ini campur, Pak oh, Campur, iya ya. Jadi sudah, sudah ada yang belum? Tadi sudah jualan tadi jualan. produknya masing-masing mana? Ha, ayo ilmunya dipakai, oh ya, oke, Ini apa nih? ini hunde, hunde, hunde. Coba. Ini ada sebagian yang diterima, Sama apa? mau tanya, saya tanya, saya semuanya. Kalau nol sampai sepuluh nilainya, eh, uh, ini nilainya berapa ya? Lima, kan? Lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, Berapakanya nah. berapa nilainya? 8. 8. 8. 8, 8 Pak Yang dulu. Eh, saya iya, iya. Ya, ya. Terus kemudian kalau dari sisi ini mereknya ya. Ini mereknya ini. Mereknya kayak gini nih. Nilainya berapa? 0 sampai 10. Sembilan Sembilan oh, Ini kok Ini berapa nilainya Dari ini ya. Oke, Ini cukup bisa memberikan informasi kan? Nila crispy sarmila Hah? Nah, kecilikan apa? Kira-kira kan gitu Jadi maksud saya Kalau Ibu-ibu juga menjadi customer Buat produk Ya enggak terus kita mengnilai sendiri maka sudah punya kesadaran. Ini sebenarnya produk ini pasti tak panjang. Kadang-kadang panjang saya sudah jual tapi enggak laku. Lo yang nggak Allah, Allah kepriwe. Ini mas, ya, apa nih? Kripes cemilan Ayo sini. Kekinian. Ya, ini peserta level oh, berapa? Oh level, iya. Level berapa sekarang? Tiga, tapi sudah Udah, lalu. Bos oh, sudah lalu sudah sampai tiga. Iya. Oh hebat. Tiga. Sejual. setelah pelatihan dari Mas Bio hmm? ada, ada ada peningkatan nggak ya? apa berapa 80% puluh persen delapan puluh persen Nah apa yang membuat setelah pelatihan bisa meningkatkan sebutkan tiga saja tiga mental okay. saya pak mental saya. Mental. saya jadi prangin berani ya. dulu takut dulu takut bawa senter terus dulu takut sekarang jadi berani Pak mau mempromosikan truk sendiri berani berani ya. terus, terus yang jelas manajemen keuangannya tertata setelah dikejlok ya, habis-habisan ya. selama Man. sales manajemen keuangan laptopnya di mana di laptop oke okay. okay. ya. ah, oh. okay, benar pakai kertas gitu ya, ya. sekarang sudah pakai manajemen ya, keuangan dan nanti di laptop ya. sudah bisa dibedakan punya utang di bank Enggak, enggak. Jangan okay. mentang-tangga Mas Ibu. Ya, oke. Okay, oke. Okay. Yeah. Iya. Berarti semua dipakai dari modal sendiri dikembangkan. Yeah, dikembangkan. Yang ketiga yeah. apa? Yeah, pelatihan. Yang ketiga mengikuti pelatihan Mas itu enggak cuma dapat satu paket Pak, tapi paket komplit. Pak. Saya bisa dapat PSDM-nya, bisa dapat pemasarannya, okay. bisa dapat keuangannya, okay. dan yang jelas sedulurannya memang. Seluruhnya. Yeah. sekarang yeah. Bu siapa namanya? Fitri. Bu Fitri? Iya. Yeah. Gimana anda ketemu orang meyakinkan bahwa anda sekarang punya kepercayaan diri untuk menjual Pertama itu saya takut pak Enggak sekarang ketemu saya oh. Ketemu saya saya nggak yeah. tahu produk ini apa yeah. Terus tiba-tiba saya anggotlah customer yang potensial Anda harus tawarkan okay. Ya terus anda ketemu saya gimana? Uh. Untuk meyakinkan produk ini Jualan dan pokoknya Oke pak uh. Pak belajar, di rumah sembilan enak nggak? Oh, wow, banyak <tik> <tik> <tik> <tik> Tapi kalau mau bilang banyak, paling enak punya saya Kayaknya Pak, coba cipri Lah ya nggak mungkin, <tik> <tik> <tik> <tik> Kenapa Pak Kenapa nggak mungkin, Pak? Lawang samen belum apa, sudah ngekali yang paling enak Bukan oh, ya? Nggak, nggak capi, <tik> ngapangi <cipu tik> ya? Belum, harga juga nggak tahu <tik> gimana Oh ya? Bapak tahu nggak terbik paling, Bapak? Bapak suka itu keripik apa? Keripik tempe Kenapa Bapak keripik dengan keripik tempe? Hah? Kenapa Bapak bilang keripik tempe? Apa karena saya bawa keripik tempe? Ya, <laughs> ya, ya ada keripik singkong, tapi gak suka oh, gitu. ya, ya. Kalau Bapak peduli dengan kesehatan biasanya Bapak itu makan tanpa makanan yang non-MSG ya Pak? Iya Pak ngomong-ngomong saya itu di rumah punya 9 non-MSG Pak Iya uh. oh, Kalau Bapak mau bayar saya? 20.000 saya mau kasih tahu Pak. Bayar saya mau bayar saya 20.000 saya. Alah, Hong saya itu nggak pernah bayar aja datang sendiri Pak. Karena mas Bio saya disuruh jualan ya mas Bio. ini kamu marketing bukan jualan loh. Ma itu Pak. Ya Pak. Kalau Bapak mau bayar saya 20.000 saya kasih tahu makanya saya. Jangan, saya mau dibersihin. Bro sing, saya sorry ya saya. Halo. Oh, saya anak kekinian saya kalau mau cari apa apa Google aja belum tahu semua ngapain der. gitu tapi kan mau dikirim pak kalau saya kan langsung di depan mata apa Lo di depan mata juga belum tahu Pena, pernah rasain kita <tuk> oh, <tuk> motong dulu yang belum pernah kacung nggak <tuk> <tuk> <tuk> pernah teruji <tuk> Muda ada yang sapeh, ada apa yang udah pernah rasain. Ya satu orang aja bagaimana merepresentasikan semua. Tapi ini beda rasanya, Pak. Rasanya beda. Ya beda rasanya umrah bayar. Apa mau Apa? Apa? Kenapa? Mau dicicip sekarang ini. Oh, gratis mau. 20.000 ya enggak. Jujur. Oke tapi betul hmm. enak bro pak Hah? tapi betul enak saya ya. gak pernah juga halah, kalau ya. kalian satu geng yang ya ngomong-ngomong so. apa apa, ayo apa lagi ayo apa iya gak apa-apa pak mana sih dipandang bapak toko tangan dong ini satu usaha satu ikhtiar yang menurut saya bagus, jadi setidaknya dari tiga hal saja apa satu, mental, dia udah percaya diri. Keren. Biasanya banyak orang yang nggak pilih. Dua, pembukuan sudah mulai bagus. Itu bagus menurut saya. Karena kalau nggak, duitnya pasti dipakai untuk macem-macem. Jualannya itu, produksi itu, nyangoni anak Yogui, buku undangan Yogui, semuanya, ya kan? Gak bisa, gak bisa. Terakhir tadi apa ya Paket komplit. Oh, paket komplit. Ya ya paket komplet itu adalah penjelasan yang paling tidak jelas yeah. <laughs> kan tadi udah ada kesalahan ya pak <laughs> oh <laughs> oke, okay. jadi sebenarnya satu aja kalimat yang bagus adalah persaudaraan. jadi bisnis itu tidak hanya sekedar itu, karena kalau dengan semua perasa saudara, itu akan menjadi jaringan yang kuat jadi satu, punya produk gripping itu tadi kan gak jelas Hah? kan, gacil tuh ya, gacil lah. Ada ikan, ya, terus ikan. Terus kemudian tadi apa itu? hode onde Oh, ya Kalau kemudian pingin makan ini, nila, akan nah, nah, bisa bertukar kan. Ini beli ke sana, ini gitu. beli saling mempromosikan. <tuh> dan Kalau kemudian punya kekuatan jaring yang banyak hari ini dengan banyak testimoni, testimoni orang merasakan oh, enak. Saya pernah mencoba, oh iya Itu luar biasa. Sukses buat semuanya? Terima ya, ya, kasih. Ini bagus ini. Nah, kalau udah jadi begini kan tinggal menguatkan kan? Jadi dari renda bisa juga ini. Ya Pak ini kalau ini jadi gini kan ya tenda kita bisa ya ngambil untuk event ya, untuk acara ya. gitu ya darah sini kalau ada tamu datang ke sini ya ada tamu terus cemilan diapok kantor gitu sebenarnya bisa ngambil dari sini kan Iya. Komplit ini pak 40 persen lebih biji untuk umkm khusus untuk yang katakan uh, makanan kita udah dapat ini segajum sega jadi yang terbukti mbak, kita makunya B kan punya ikat e talok. Ah. Jadi seluruh nusantara ah, bisa pesan. Ah betul. Ini jaringan ikat e talok. Jadi ya. tadi kita, ambil. makanya kan ada yang bisa menjual sendiri, tapi ada yang nggak bisa. Maka yang nggak bisa sebenarnya nggak usah, nggak usah menjual, dijualin, oh. tapi dipul, dipul dulu di sini, terus mbak masalah nasional atau mungkin juga masalah internasional. Yang ngelola yang nih, ya? Saya biasanya mereka kalau ngelola sendiri, jualan sendiri suka enggak? Nanti anu harus wajib dengan Shopee. Minta ada yang berkala yang apa? Review tuh, ada acara yang lain tuh, Pak. Oh, iya. Atau nih kerajaannya di sini, ya? Di sini. Yang request, apa gitu? Iya. Iya. Iya. Iya. Sepak takut. Terus jadi punca lebih cantik ya? Iya. Saya jadi produk-produk. Iya. lain nih, Kak Adi. Nanti kacang ya? ingin ada batu? Perbaling enggak? Perbaling. Oh, ah, ini penyemban saya, Pak. Sebagai penyemban raja. Iya, iya. Oh, ya ini klaving ini. Klawing. Iya. Ini model klaving ini. Ini punya batu klaving ya. Ya, dengan memudarnya harga akek, okay. maka harus ada bentuk lain. Oh. Terakhir penyerahan, nerahan anu apa? Oh, aspek Mas. Ke ya, sini. Ya, sini. Sana, panjang jauh, Pak. asik, Mas. Malah, Mas, mana ya? Foto sini di sini Iya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Oke. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Oke. Apa ini? itu Iya, ya. Ya, kita ingin buka Lebih banyak tempat, lebih banyak fasilitas Untuk mendorong anak-anak kreatif bisa berusaha Bisa berkolaborasi Jadi setelah Semarang, Solo, hari ini di Purwokerto Dan yang Purwokerto ini agak spesial, karena ini luas sekali Sangat tua sekali. Maka sebenarnya e, banyak sekali yang bisa kita kerjakan di sini untuk mereka e, bisa berkolaborasi. Termasuk space yang banyak ini bisa mereka gunakan untuk pertunjukan. Jadi workshop bisa dibikin, nanti pameran bisa dilakukan, bahkan pertunjukan bisa dilakukan. Bahkan di sini bisa nginep. Jadi dikelola tadi ada kamar yang di atas itu bisa nginep sehingga kalau mereka butuh waktu beberapa kali, Uh, mereka, apa namanya, atau beberapa waktu mereka membutuhkan untuk bisa latihan di sini, maka bisa nginep di sini, bisa live -in di sini. Itu tentu saja internalisasinya nanti akan bagus. Dan sejarahnya, lho, Bung Karno pernah tidur di kamar ini. Waduh, itu bisa menjadi cerita yang berbeda. Ya, Pak, gitu. terus, terus, bukan hanya untuk orang Jawa Tengah, Pak. Oh, bebas, siapapun boleh untuk menggunakan ini. Sehingga kalau ada kolaborasi antar kabupaten, antar provinsi, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri, kita akan persilahkan. Nah, terus ini pemanfaatan gedung tua di Solo dan Sebenarnya kami mau mengoptimalkan seluruh aset ya, daripada aset ini menjadi aset yang nganggur oh. gitu, ya kepake kan, bisa dimanfaatkan. Dan ternyata uh, antusias dari anak-anak yang sangat kreatif banyak sekali di sini. Dukungan dari berbagai pihak pemerintah, dunia usaha, BUMN, BUMD swasta ternyata juga mau. Dan ini hasil gotong royong semuanya. Tidak pakai APBD nih gitu. Jadi kita minta mereka untuk bisa uh, saling membantu. Nanti belajar bareng. Kenapa kami sewakan, Pak? Kenapa? Untuk ya, dengan sudah adanya fasilitas ini, harapan saya semua ide ya gagasan-gagasan yang sangat kreatif, sangat inovatif betul-betul bisa muncul dan menghasilkan satu karya apapun itu ya sudah ada tempatnya silahkan digunakan. Terima kasih semuanya ya oke ya ya Oh, ini ini. Inyo, ini. Inyo, kau inyo. Oke. Oke, sukses ya. Terima ya, ya. ya. kasih. Okay, Setar, pak. bagus oh すir. ya siapa? pak Meredith sudah sesuai dengan yang oh, ini siapa dari, dari Pak Bati berapa kartu oh gitu jadi oh, jadi Pak Bati saya <lalu. <lalu. <lalu> <lalu. Terima kasih, oh, ini sumbangan dari PMK Banyumas, oh, luar biasa ini Terima kasih ya Pak ya, ini kalau PMF banyak duit ini, perpikian disumbang. bagus. Ya. Ini dari sini saya serahkan ke Pak Siram. Ya. Ya. Oke, nah, ini untuk masyarakat Banyumas. Iya, iya, iya, ya. Terima kasih ya.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 ya ya ayo mas mikir mas ini mau bayar ini kasih, ya. kasih kasih dur dur dur dur yeah. dur <Gusuk> <Gusuk> Ya. Biar bayar, ya rutin gitu? Iya pak Ngomong gak usah bayar? Pajak makasih ya, <laughs> ya. Ha? Kenapa harus bayar pajak? Oh, Wajiban Wajiban apa terpaksa? Wajiban Alah tenang deh Yang penting pelayanan masyarakat ya. itu sipa ah. Ya yang Udah penting pelayanannya bagus, ya. karena sebenarnya masyarakatnya taat pajak. Ya. Maka kalau pelayan yang jelek, ya. yang kurang ajar pemerintah. Ya. percoba bayar pajak, coba. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya? ini ya? ketiga, ya? kemudian ya? pengennya ya? setiap ya? Berapa ya? ya? Syukur-syukur kalau setiap kabupaten-kota nanti ada satu. Karena makin hari makin banyak anak-anak kreatif kita yang punya gagasan, punya ide, tapi nggak ada fasilitas. Tugas pemerintah sebenarnya hanya memfasilitasi saja. Kemudian kita kolaborasi dengan para profesional. Ya, yang profesional, terus kemudian ada dari marketplace yang cukup banyak profesional. Kita ajak mereka terlibat untuk uh, bertukar pikiran. Sekaligus menjadi guru di dalam beberapa hal, sehingga wawasan menjadi sangat luas, mereka mengerti, dan kemudian bisa memperbaiki. Dan pada akhirnya dia naik kelas, maka fasilitas ini sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan kebetulan yang di Banyumas ini paling gede. Bukan gede sih, gede banget gitu ya. Dan uh, dengan fasilitas yang relatif sebenarnya cukup bagus, mudah-mudahan masyarakat Banyumas dan sekitarnya ya Banyumasan lah ya, bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan nanti problem-problemnya yang ada dari diantara mereka bisa diselesaikan di sini. Sehingga kalau mereka punya problem, saya punya ide, tapi bagaimana cara memproduksi, mereka bisa ngomong. Saya sudah bisa memproduksi, tidak bisa menjual, bagaimana marketingnya. tadi ada ibu-ibu di belakang diajari marketing. Tapi sudah bisa marketing, ternyata duitnya hanya ditaruh di kaleng aja. Di kaleng saja. Sehingga apapun diambil dari situ, pembukuannya jelek, maka dia jadi pembukuannya. Bahkan tadi untuk pertama saya masuk, ada desain produk yang bagus-bagus itu, tapi tidak bisa ditawarkan ke publik karena fotonya jelek. Maka foto produk itu ternyata menjadi sesuatu yang lain Bahkan menggunakan peralatan yang relatif sederhana kamera yang ada di handphone gitu ya. Jadi itu banyak termasuk pemasan ya. Nah, kalau ini sudah bisa ya nanti kita Mereka, juga iya, dengan juga dengan akses permudalan. Bagaimana dengan evaluasi heterosuris sebelumnya itu Pak? jalan terus, jalan terus, jalan terus, iya. jalan jalan terus iya. bahkan makin ramai kan kita punya uh, hetero for start up ya, jadi hmm. kita mendorong start up-start up baru sehingga hetero ini tidak hanya kita fasilitasi, tapi ide-ide yang berkembang. yuk kita buat festival yuk, yuk kita buat start up yuk. Yo yang bagus dikurasi yo yo kita mencari partner yuk, setelah itu apa jualan setelah itu apa produknya meningkat setelah itu apa berkembang makin besar itu aja sebenarnya maunya kita ya oke ini kemarin terusan Udah sembuh Makan es krim sensik Padahal besok kan malam itu ada konser suaranya gimana nyanyi yang buat kami kita Sudah berapa lama? Baru hari ini, ini. Ya, buka. cara mempromosikan agar mereka pada kesini? Uh, sini. Iya oh, si sosmed Pak Pak. Oh. Besok pagi kerjanya juga, Pak.